Oke bosku kali ini kita akan memberikan informasi penghasilan Sinta Ireng, dari Youtube. Berapa sih penghasilan Sinta Ireng? Oke langsung saja kita lihat analisa data statistiknya. Di sini Youtube Sinta Ireng, sudah mengupload video sebanyak 7 video. Dan sekarang sudah mempunyai subscriber sebanyak 16.900 subscriber. Dan videonya sudah ditonton 707.653 kali. Channel Youtube ini berlokasi Indonesia. Dan tipe channelnya adalah kosong. Channel ini dibuat pada tahun 2021. Dan sejauh ini sudah mendapatkan peringkat grade TBD. Dan untuk di Indonesia YouTube-nya berada di peringkat 48.242. Untuk penayangan atau viewernya hariannya sekitar puluhan ribu penonton hingga ratusan ribu penonton. Untuk penghasilan hariannya rata-rata sekitar puluhan dolaran hingga ratusan dolar. Dan estimasi penghasilannya dari YouTube, Sinta Ireng per bulan sudah menghasilkan sekitar 160 dolar sampai 2.600 dolar. Atau jika dirupiahkan sekitar 2.240.000 sampai 36.400.000. Untuk penghasilan per tahun estimasinya sekitar 1.900 dolar sampai 30.800 dolar. Atau jika dirupiahkan 26.600.000 hingga 431.200.000. Demikian informasi gaji Youtube Sinta Ireng dari Youtube. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan aktifkan lonceng notifikasinya. Biar tidak ketinggalan informasinya. Terima kasih.